tadi ini kita mau main main reok reok apa reok, reok beli sendiri eh beli sendiri bikin sendiri sama reok beli hmm. kok ini pakai Superman ada lama agak bos pakai Batman terus selananya Spiderman tapi mau main reok campur alih oh, ini dia relg yang empuk. beli. Empuk. Empuk. Empuk. Empuk. Ini yang buatan sendiri. Ayo bosku muncul Kuat. Kuat. kuat, kuat. Di tidak kuat orang gede bosku oh tidak oh, kuat <tuk> kuat ternyata tidak kuat teman-teman berat <tuk> hmm uh, belum <tuk> waktunya kurang besar sedikit iya kurang gede kurang besar tuh iya kurang gede iya kurang gede iya kurang kurang gede Treokke, saya dorong Bosku, centol. Oh, ini dia Bosku. ke ketutup. Ya. Masih kuat kalau pakai yang buatan sendiri, Bosku. Eh. Ya uuuh uuuh uh, uuuh uh, uuuh uuuh adik Rama nggak kuat ternyata sama mas bos yang uh. layuk yang beli gak kuat teman-teman hehehe uh. <laughs> uh. <laughs> maksok maksok <laughs> kuat gak usah ini gak usah hmm uh. eh, salah apa ya yang ini besar adik lama uh. mas kuat paling ini mas Wow, kuat rak, kuat ternyata teman-teman wow, hebat ternyata adik Rama kuat teman-teman Pakai kostum Superman Kuat adik lama Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Iya, ngadepin diru guys, ngadep sini guys, ya mantap. Trisno Manunggal tidak kelihatan dari awas awas ya. Ada kanan nanti sama ui ui. Ya sip. Kakak bos, nggak sih? ngerek situ ayo eh, kakak bos. Uh nggak kuat, gak kuat, nggak kuat teman-teman. tidak ramah nggak kuat teman-teman. hendak naik noise. hendak naik noise. Gak kuat, gak kuat bosku. kurang besar. makan yang banyak biar cepet besar ya bosku. oh masa, kok oh, kuat? lihat tangannya, bosku. tangannya, u, oh, kuat. Wow, ternyata masih tidak kuat, teman-teman. Giginya -teman. tidak ramah. Nah, ini nggak bisa tadi gagal tadi Ini mas bos ini kuat, pakai leok buatan sendiri. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, I, i, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Celananya spiderman man Bajunya Batman. Kepalanya Reo. lengkap. Di. Di. Di. awas, awas, awas. Oh, nabrak. Iya. Nabrak tiang besi. Uh, wah, akhirnya ambruk. Boleh kuat nyobun nah, kuat tadi Rama, nyokot nah, kuat. Ini hmm, teman-teman, gitu. bagus sekali repot Wow. Karena ya. beli. Ya. ya. Yang buatan sendiri juga bagus ya bosku. Ini wow laploan, kalau woh ganti wes lo kuat ternyata teman-teman berdiri lagi, eh, eh, eh, eh, eh, sama mas bos, eh, eh, eh, eh, eh, wah sangar macan-sangar Trishnoman mengganggu si ya dia cepet tangan bosku wah akhirnya wadah ramadho geblek wadah <tuk> <tuk> semaput lagi semaput teman-teman ah, akhirnya pingsan Ya semaput. Iya. Kita sing situ, <pustuhan> eh. Wah, macam <peajo> marah. Marah. nih, parah nih. Apa itu Aramat? Apa nih? Ya, ini. Ini baru teman-teman. Raunya Dek Rama beli. Kapan belinya Dek Rama? Tadi. Tadi. Berapa? Berapa harganya? Oh, enggak tahu adek Rama teman-teman. Katanya satu juta setengah.